Selamat datang di pertemuan ketujuh materi hybrid mobile programming tentang plugin ya. Jadi apa itu plugin? Plugin adalah library atau kode program yang diinstal ke dalam aplikasi Cordova agar uh, salah satu fungsinya agar dapat berkomunikasi dengan platform natifnya, dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform natif. Sebagai contoh, misalkan kita ingin akses kamera. HP ya mengakses contact list, mengakses uh, email dan sebagainya. Maka kita membutuhkan plugin ya. Karena sekali lagi uh, framework Seven dan Cordova itu dibangun dengan teknologi web sehingga membutuhkan suatu jembatan ya agar bisa berkomunikasi dengan uh, library uh, interface yang di dihandle oleh uh, native ya. Nah, plugin ini adalah jawabannya. Oke, okay. nah uh, untuk mencari plugin, anda bisa gunakan npmjs ya, npmjs.com. Uh, di situ anda bisa mencari uh, plugin yang anda inginkan. Misalkan anda cari uh, Cordova kamera, seperti ini search maka akan muncul berbagai macam plugin. Tidak hanya untuk Cordova, tapi bisa untuk uh, platform lain. Misalkan untuk uh, React ataupun WebGL ya. Jadi anda tinggal membaca cara instalasinya semuanya menggunakan Node.js dan anda bisa langsung segera gunakan. Oke, okay. nah uh, untuk tutorial ini kita akan mencoba beberapa plugin yang butuh akses hardware smartphone anda ya, jadi anda harus uh, membuild uh, project anda menjadi APK dan anda coba ke emulator ataupun ke real device dan um, oleh karena itu. Uh, karena project yang kita gunakan masih menggunakan project yang sebelumnya, yakni Movie Applications, yang tentu saja Anda tahu bahwa Movie Application ini mengakses database lokal kita, mengakses uh, PHP admin maaf, maksud saya mengakses MySQL yang ada di uh, yang dihost oleh Apache Server lewat Xampp kita. Nah, uh, untuk itu Anda harus berhati-hati karena. Anda harus mengganti IP address ya menjadi uh, 10.022 ya saat di device kita harus connect di jaringan yang sama. Nah, um, 10.022 atau uh, IP address uh, yang diassign oleh wifi router anda di rumah atau tethering anda di rumah, maka anda harus senantiasa mengecas mengganti IP address tersebut ya. Kalau tidak nanti um, aplikasinya tidak bisa connect ke database. Nah kalau mau paling gampang paling cepat tentu saja kita mengonlinekan web servicenya Nah itu tujuannya adalah agar tidak perlu ganti-ganti lagi uh, IP address Oke okay? Nah oke okay, teman-teman uh, untuk persiapan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah uh, mengkonvert ya mengkonvert atau mengubah uh, Project NPM kita menjadi Project Cordova base oke okay? Oleh karena itu, coba Anda uh, buka Node.js command prompt-nya, kemudian Anda masuk ke folder uh, tempat Anda meletakkan apa namanya file-file atau folder-folder project-project uh, hybrid di dalamnya. Nah, sebagai contoh, saya punya folder hybrid di sini, kemudian saya akan create sebuah uh, project Cordova ya. Cordova create movie project. oke okay. Tunggu beberapa saat. Oke, okay, selesai. Nah, kemudian kita mau uh, menambahkan dua platform. Masuk dulu ya, jangan lupa masuk dulu ke movie project. Ya, pertama kita mau Cordova platform add browser. Oke. Okay. Cordova Add platform browser. Tunggu beberapa saat selanjutnya kita juga menambahkan kurva platform at Android tunggu beberapa saat oke baik ya kita sudah menambahkan platform browser dan platform uh, Android nah kemudian um, yang selanjutnya dilakukan adalah kita mesti menambahkan konfigurasi pada manifest android kita untuk oreo ke atas Anda wajib menambahkan users clear traffic clear text traffic di set menjadi true ini sebenarnya untuk memperbolehkan agar aplikasi Anda mengakses non https web service ya secara default di set false artinya e, aplikasi tidak boleh mengakses web service yang tidak https ya tapi untuk kasus kita untuk development ini kita gunakan kita matikan ya, kita matikan konfigurasinya dengan mem memperbolehkan Android to access users clear text trafficnya. Itu di mana lokasinya, Anda bisa buka lewat folder um, Windows Explorer, kemudian Anda masuk ke apa ya, movie project, kemudian di bagian platforms Android, ya carilah manifest. Itu ada di uh, app source main ya, app source main nah disitu ada Android manifest Anda bisa buka menggunakan sublime atau sejenisnya atau Visual Studio Code saya akan saya akan gunakan sublime oke okay. nah saya cemplungin ke sana kemudian ya Uh, kita akan tambahkan uses clear text traffic. Ini diletakkan di dalamnya applications ya, di dalamnya tag application. Kalau anda lihat ada tag application buka dan ada tag application tutup. Jadi anda harus taruh di dalamnya applications ini. Jadi di sini anda bisa tambahkan uses uh, android kedua users clear text Sebentar. traffic sama dengan true, oke? Okay. users clear text traffic, sama jangan, hati-hati jangan keliru penulisan besar kecil hurufnya ya, traffic sama dengan true, oke? Okay, sudah, nah kalau sudah um, saatnya kita coba build ya androidnya dan coba kita jalankan lewat ini ya platform uh, lewat emulator, tapi sebelumnya eh uh, kita pindahin dulu ya teman-teman ya jadi project Anda yang kemarin yang Anda kerjakan ya. kalau di saya, saya simpan ke Hollywood F7 ini di dalam www-nya ini oke Anda masuk ke project Anda sebelumnya Anda copy, isi www-nya Anda copy, ctrl-c lalu balik ke movie project yang barusan Anda create masuk ke www, Anda hapus uh, CSS, img, js dan index-nya Anda hapus dikosongin ya lalu anda lakukan paste ke sana, oke okay, ya, di paste ke sana sehingga kita bisa build project Cordova kita dengan file-file uh, uh, yang kita barusan copy oke? Okay. Jadi um, langsung aja uh, kita ketik Cordova build Android, oke? Okay. Cordova build Android ini akan um, Cordovanya akan melakukan building uh, project Android anda dan membuat apk ya yang ready untuk dijalankan oke okay. kalau anda belum pernah membuild sebelumnya belum pernah membuild sebelumnya maka proses ini akan berlangsung cukup lama karena uh, apa namanya uh, prosesnya dari sistemnya akan mendownload beberapa file terlebih dahulu oke okay. tapi kalau sudah anda sudah pernah build sebelumnya maka untuk build kedua ketiga dan seterusnya akan cepat seperti yang anda lihat sekarang ini oke okay. kemudian ada, ada satu uh, library atau plugin yang kita uh, Anda boleh install ya, boleh nggak boleh install ya, boleh enggak install juga nggak apa-apa ya, karena kita, kita mau menjalankan aplikasi kita melalui uh, emulator, nah di sini ada satu um, plugin yang bisa merunning emulator lewat NPM, ya, jadi nggak usah repot-repot buka Android Studio dan menjalankan emulator di dalam situ ya, Anda bisa pakai ini Nah, ya. catatannya adalah Anda sudah punya Uh, emulator yang terinstal di sistem ya melalui Android Studio yang paling gampang dan anda bisa gunakan library ini. Tapi sekali lagi ini opsional ya. Nah untuk menginstalnya anda bisa ketik uh, npm install uh, start android emulator. Oke, okay. tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Kemudian untuk menjalankan emulator, anda tinggal ketik npm eh sorry. Anda tinggal ketik ini, Start Android Emulator, udah, simple, saya kasih contoh ya, Start Android Emulator, enter, kemudian um, muncullah pilihan semacam ini, which emulator do you want to start, ya, um, artinya NPM-nya membaca emulator yang sudah Anda pernah create melalui Android Studio, kebetulan saya hanya punya satu emulator, sehingga pilihannya cuma satu, jadi nggak ada pilihan lain, yakni ini Pixel to API, saya enter uh, do you want to wipe data delete all our user data and copy data from the initial data file use arrow key no, and yes ya yeah, saya pilih no kalau yes nanti dia uh, agak lama proses untuk restartingnya saya pilih no maka um, akan muncul emulator di layar Anda dan apabila jendela Node.js ini ditutup maka emulatornya juga akan otomatis ketutup jadi biarkan ini terbuka dan Anda akan Uh, Sebaiknya anda punya dua jendela Node .js jadi saya running satu lagi Node .js command prompt satunya yang jendela yang ini digunakan untuk running emulator jendela yang ini dipakai untuk uh, membuild ya membuild APK dan kita bisa jalankan di, di emulator yang sedang terbuka, terbuka ini ja, jadi saya masuk, masuk lagi ke movie project ya seperti ini, ini. nah kita, kita tunggu emulatornya siap untuk diinstal. Setelah itu kita jalankan perintahnya. Seperti yang anda lihat di sebelah kiri emulatornya sudah ready, siap untuk dipasang atau diinstal hasil build dari Movie Project. Oke, okay. untuk menjalankannya ada tinggal perintahkan Cordova run Android Enter. Maka disini yang dilakukan adalah Node.js akan membuild lalu menginstal ke emulator yang sedang berjalan ya jadi tunggu beberapa saat build successful ya deploying to emulator anda bisa lihatnya tulisannya deploying to emulator dan tunggu beberapa saat agar nongol di emulator anda oke okay. perintahnya adalah install success install success, launch success dan anda lihat um, app-nya sedang dijalankan masih ingat minggu lalu kita sampai membuat login ya kemudian kita login kita bisa create new movie kita bisa edit ya dan seterusnya dan anda kerjain PR tentang apa itu Iya uh, CRUD kemudian uh, mengedit uh, data movie juga serta ini ya melakukan uh, apa namanya operasi dengan shopping ya shopping chart nah Uh, kalau kita login sekarang kita ketik superman. Ya, superman dan passwordnya S5 kali itu 44. Uh, huh? Maka kalau Anda ketik sign in nothing happen, ya. Nothing happen karena sebenarnya ini error ke uh, si app tidak bisa mencapai atau menemukan mengakses um, web service ya dikarenakan IP address-nya salah. Ya kalau Anda buka uh, di enggak, saya akan add folder dulu add folder to project um, C movie project uh, okay, select folder dan kalau anda lihat di app.js ya uh, salah satu aja kalau anda lihat di sini di pemanggilan Uh, apa namanya web service anda lihat ya alamatnya kita set localhost ya artinya satu dua tujuh Nah uh, untuk emulator tidak bisa anda akses satu ya artinya emulator ini memiliki jaringan sendiri dia sudah di -send IP sendiri lewat lewat uh, wifi router anda demikian juga komputer anda saat ini sehingga apabila emulator mau akses web service yang ada di XAMPP komputer Anda, maka emulator harus tahu IP address uh, komputer Anda saat ini. Cara tersebut dan paling gampang adalah menggunakan command prompt, Anda bisa ketik IP config, nah di sana akan kelihatan IP address saat ini yang bisa berubah-ubah setiap kali kita, mematikan web router hidupin lagi kita bisa kemungkinan mendapatkan IP yang berbeda lagi ya ini adalah IP lokal komputer kita tempatnya xampp bersemayam sehingga kalau saya ketik 192.168 lewat Chrome browser emulator Anda maka yang nongol adalah xampp komputer Anda saat ini ya dengan kata lain maka semua lokal host yang ada di uh, apbcs dirubah addressnya menjadi 192.168.167 nah seperti ini teman-teman oleh karena itu um, apa uh, akan lebih enak kalau kita mengonline-kan seperti yang dikatakan di sebelumnya akan lebih enak kalau kita mengonline-kan uh, service kita dan mengubah semua url web service kita menuju ke alamat yang sama. Sekarang saya coba 10.002 sebentar ya teman-teman 10.002 eh sorry maaf oke bisa atau tidak ini ya Ya, kalau melalui, kalau aksesnya melalui web service tidak bisa. Ya, Anda akses seperti ini kecuali Anda melakukan programming native di sana. Nah, dengan demikian Anda harus mengganti semua localhost dengan satu, Kalau nggak mau repot, web servicenya di-online-kan. Begitu ya? Oke, okay, sementara saya copy dulu 192.168. dua, e, Mungkin saya copy ini ya, satu URL panjang ini untuk melakukan testing sebelum saya merenung segalanya. Jadi saya akan paste di sini, paste, go. Ya, muncul uh, JSON-nya ya, berarti artinya uh, emulator kita bisa akses menggunakan alamat ini. Sehingga di sini saya akan mereplace mere semua localhost yang ada di app.js caranya ada double click localhost tekan control D control D control D control D control D control D control D control D, Ctrl -D habis lalu control V that's it ya seperti itu ya sehingga um, uh, kalau kita build ulang maka kita bisa mengakses web service dengan benar ya sekarang kita akan coba membuild ulang di sini teman-teman enggak -teman, panggil cordova run Uh, run Android itu termasuk build ya, jadi anda boleh Cordova build Android atau langsung aja Cordova Run Android dengan catatan emulator harus sudah berjalan. Oke, okay, jadi Run Android sama dengan membuild dulu baru di Run. Silakan dicoba. Oke, okay, kita ketik Superman, passwordnya tuh Warga Patma SSSS ya, sign in. Nah, oke okay, beres ya, berarti uh, berhasil. Masuk, ya. Berhasil masuk ke dalam dan uh, berhasil mengakses web servicenya, sehingga kita bisa otak-atik tutorial hari ini. Oke. Okay?